Halo guys, kita hari ini mau ngajak Merucang jalan-jalan keluar guys Iya, ini pertama kali kan? Ya, pertama kali ngajak Merucang jalan-jalan keluar Dan pas ini lagi musim dingin, di luar lagi dingin banget Itu suhunya 0 derajat celcius Jadi, ya. ya, ngajak bayi keluar jalan-jalan itu persiapannya lebih ribet ya dibandingkan Ya orang dewasa kan ganti baju kalau cewek make up langsung keluar gitu. Ini beda. Jadi aku udah nyiapin ya berbagai macam hal misalnya ini aku kasih lihat tadi ini ya. Ada handuk, terus ada popok, terus ini ada baju gantinya juga, guys, di sini. Baju ganti. Jadi ada pakaian dalamnya, pakaian luar, terus sama ini kayak jaket, kaos kaki, sama kaos tangan juga nih. Macam-macam, guys. Terus yang lain yang nggak lupa itu Susu ya guys ya susu nih. Udah aku masukin ke botolnya dulu supaya gak ribet nih Dia minumnya udah agak banyak sekarang Ya guys walaupun di Jepang semuanya serba convenient ya Misalnya di, kombini, di convenience store itu udah ada air panas Ada tempat buat ganti popok gitu ya Tapi ya tetap aja persiapan kita tuh harus matang Misalnya kalau kayak susu gini tuh uh, Biar cepet gitu kita udah masukin ke dalam botolnya ya Mungkin ibu-ibu yang di Indonesia juga ada sering ngelakuin hal kayak gini ya supaya kita tinggal ngisi air panas aja. Nah, air panasnya itu di mana? Yaitu kayak yang tadi aku bilang, ada di convenience store, terus ada di cafe. ada di restoran tuh ada, guys. Jadi, udah tinggal tinggal minta air panasnya aja. Nah, untuk ganti popoknya juga ada tempat-tempat uh, yang disediakan buat ganti popok dan menyusui. Menyusui agak agak sedikit ya, tapi kalau buat ganti popok itu biasanya banyak di stasiun kereta juga banyak. Nah, menyusui itu walaupun lebih sedikit. Tapi tempat menyusuinya itu luar biasa, guys. Next time kita bakal bikin video juga di sana. Nah, kalau yang buat ganti popok. Biasanya mereka juga udah nyiapin popok di dalam situ. Jadi gratis semuanya, gratis. Luar biasa banget ya, nih. Pelayanan jasa service di Jepang. Buat uh, ibu hamil. Buat bayi. Ibu menyusui itu luar biasa. Sumpah luar biasa. Seandainya di Indonesia bisa seperti gitu juga. Kayaknya ibu-ibu uh, yang sering ajak anak anaknya keluar tuh lebih apa ya? Lebih mudah lah kalau aku bilang, karena kendalanya cuma satu, guys. Musim dingin jadi Mary Ceng tuh harus dibikin sehangat mungkin, guys. Ya, nanti kita lihat aja ya, kayak gimana ya? Gimana? Sayang udah siap. Nah, lagi-lagi pupuk dia, pupuk lagi. Iya, lagi. Sayang, kamu pupuk lagi. Sayang, kamu pupuk lagi, kata Mami. Sayang kita mau jalan-jalan keluar saya dia, dia mah habis pup itu dia pura-pura nggak -pura tahu emang biasanya begitu oh, oh. lagi oh no Iyi. lagi sayang nanti kita telat lo cepetan ya <laughs> Ayo. kalau udah punya bayi emang kayak gitu ya guys ya walaupun kita udah, udah persiapan, udah persiapan ya. selalu ada insiden di luar insiden. di luar ini di luar ekspektasi jadi Oh, kalau kita mau main-main keluar tuh usahakan kita ini ya. Ada spare time. Ini kita spare time ada satu jam guys. Tapi ini spare time udah selesai juga. Udah habis waktunya. Jadi mau gak mau kita harus segera keluar. Ini okay. Meru <laughs> Enjoy aja dia mah ganti popok. Yeah. Kita orang dewasa yang ini kelabakan. eh sayang, berangkat. Ya yeah, jangan bikin buru-buru. Oke, okay, aman. Aman. Kalau kita buru-buru, oh. pasti ada... Aksiden lagi kan? Ada kayak incident. bocor gitu atau mual gitu oh ya? benar benar benar pelan pelan sayang Langsung pelan pelan peran -peran. pelan pelan biar aman benar benar aman biar ya? biar buat kita ya <laughs> betul betul betul betul betul betul <laughs> nanti kita lepo lepo bener bener bener pasti udah ya aman sayang aman ya hmm. aman aman dia gimana tanya sayang ayo kita keluar Gak apa apa dia mah bodoh amat katanya ya, <laughs> Sayang. Apaan ini? Ini depo -depo. Apa ini nih? Ini depo-depo. Ini depo-depo ya, depo. Enggak ada. Ini gak apa ya? Kombini kan. gara-gara ini ya? Tapi Betong. emang harus ada begini ya guys ya supaya aman ini. Soalnya iya. dia masih kecil banget. Iya, biar hangat ya. Biar hangat. Iya. dan ini juga ada cushion kan? Iya. Jadi kalau ada, ada bantu, kalau apa kan? batu Bapak enggak? Batu. batu. Mana ada batu? Kayak eh, jalan. Guys, ini beneran kita jadi orang tua. Iya, Papa Mama, Papa Mama eh. <laughs> asik banget. Lihat dia tidur, guys. Dia tidur itu, <laughs> tapi asik beneran. Ini yang penting, dia nggak nangis aja. Iya, dan ini kan baru pertama kali kita pakai baby card juga. Takutnya mm -hmm. dia kan belum biasa ya. Iya, si Mary takutnya dia nangis di tengah jalan gitu. Itu aja sih yang ditakutin. Sayang, hai jujur. Aku gak tau loh cara pakainya, bener gak kayak gitu sih, Ya, sayang, kalau apa? hujan gimana ya? Kalau hujan, kita gak punya itu loh. Oh, kita belum beli, sayang iya, benar-benar. Oh, sayang, eh? kamu mau pakai high heels, gak apa-apa. Aman <laughs> ya, aman deh. Jadi kayak itu bagus ya? Iya, aku gak tau di Indonesia gimana. Ah. Uh, jalannya rata kan? Kalau di jalannya Jepang rata, bener, tapi ha? kalau di Indonesia uh -oh. bukan rata, jadi gimana? mereka gendong aja ya? Ya sayang Apa? di Indonesia nggak ada juga yang orang pakai baby car di dalam hutan sayang. Huh? Jadi kalau di kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta itu mm -hmm. ada kan jalan yang rata. Oh. Tapi kalau kamu bilang jalan yang penuh dengan tanah liat siapa juga yang beli baby car sayang? <laughs> oh, tahu mungkin di Jakarta atau Bandung mereka pakai mobil kan? Mobil. bener juga sih pakai mobil. ini huh? pakai baby car ya? Hmm, ada juga nah, yang pakai iya kok setahu aku. Guys, ini baru pertama kali kita pakai baby car gini. Jadi bener ya, jujur aku nggak tahu ini bener kah cara pakainya kayak gini. Maksudnya yang bagian yang empuknya itu harus dimasukin kayak ke... ah oh, kiri sayang Kira oh. kiri. yang bagian empuk itu memang harus di diikat gitu ya? Nih sayang. Oh, gimana? Eh, udah ada situ aja. ah bener. Ya. <laughs> Terus, apa ya? Tinggi, gak bisa naik ya? Soalnya itu kebalik. Kalau mau dimana naik, tapi ya sepegang itu, bisa itu. Huh? diangkat. Sayang, diangkat ya? Harus diangkat. Ya, tapi gimana? Pegangan, pegangannya kan di, kebalik sekarang ya? Gak bisa dong. Oh iya, iya, ini ribut. Oh, coba naik di situ kan, okay, okay. oh, oh. kayaknya okay, ini bisa okay. deh kalau yang ini coba, ini okay oh, coba. Yeah, okay. aman. tapi sejauh ini kalau gue bilang sih aman-aman aja sih, oh, jadi ini. aman ha. guys coba komen di bawah ya. itu bener gak cara pakainya kayak gitu, yang yang empuk-empuk itu emang harus diikat atau enggak gitu, soalnya kita nggak tahu guys. yang <laughs> penting aman. <laughs> Home会では, Iwana aku ngerasa kayak di supermarket sayang <Goh> ceritanya udah lewat loh udah pergi loh Ya mau boleh buat wow, jadi orang tuanya kayak gini jadi orang tuanya nggak tua bisa, bisa buru, buru bukan nggak bisa buru-buru kalau ada bayi tuh harus pelan-pelan yang penting kita aman sampai tujuan itu aja sih yang penting dia tidur tuh kayak ya enak kan tidurnya iya enak ya oke okay, ya. kalau gitu berarti kita next time bisa lagi jalan-jalan keluar soalnya dia nggak rewel ternyata iya nggak rewel ya nggak rewel tuh dia jadi kita bisa kemana-mana sayang. Kemana? Kemana ya ke Indonesia. Ke Indonesia okay. iya nomor satu. Guys, tungguin kita ya. Kita lagi nyari tiket buat ke Indonesia dan kita lagi scheduling buat ke Indonesia guys. Yeay. Jadi tungguin ya kapan kita bakal ke Indonesia. Tungguin, sabar sabar. Ini pembuktian soalnya Merucang ternyata mau diajak keluar. Oh ya ya ya. Keluar Ayah. negeri. Merucang bisa terbangnya? Hah? Gak bisa terbang. Yang bisa terbang itu burung sama pesawat sayang. Oke, okay, bye bye. Privilege yang kita bisa dapat kalau kita punya anak atau lagi hamil atau tua atau tua penyakitan ya, disabilitas ya. aku bisa duduk di sini. Yona ya, udah biasa. Iya deh. <laughs> kalau stasiun keretanya rame ya, itu pasti ada ininya, guys. Pasti ada uh, elevatornya. Uh, jadi, ya, pakai baby car juga nggak terlalu repot. Jadi, kita mau naik turun tuh gampang. kalau bisa uh. cari yang stasiun yang gitu ya, bener-bener bener. Ada beta itu. Mungkin itu yang beda banget kalau aku bilang sama di Indonesia ya Karena hmm. kalau di Indonesia paling cuma kota besar sayang oh, iya Dan ya? hanya halte-halte kalau nggak stasiun kereta hmm. yang tertentu gitu oh. Jadi nggak terlalu banyak yang ada elevatornya Jadi, Jadi bener ya guys ya Yang ada liftnya itu halte-halte sama stasiun yang tertentu kan Nggak semuanya kan ya Tapi kalau di Jepang itu sebagian besar Makanya dia itu baby friendly kali ya Udah lapar guys, kita mau makan dulu guys Yes. ya berarti kita ya, kita supermarket, ya. <laughs> supermarket kita mau belanja ayo cekin dulu sayang oke, oke. selalu kita cari huh. susi sushiro ya. kita mau makan sushi dulu guys okay. ini susinya, gak ada orang, ya. orangnya pada kemana sayang? kayak Ke zombie ya. town, udah <laughs> pulang kampung, kampung. oh iya guys gak ada orang, kampung. seriusan kenapa sayang? Ayo, ayo, check in. Oh, di sini. Mantap sekali. Harus taruh di mana nih saya? Ya, makan dulu saya. Sini ya? ya? Iya. Gimana sayang? Pertama kali keluar rasanya memungkinkan banget ya guys ya kita pakai baby car sama bayi gitu ya. Kalau di Jepang emang udah benar-benar ini banget kan, maksudnya baby friendly. Iya aku bini. Iya, friendly gitu. Tapi kita kan cuma ngelihat aja selama ini. Iya. Nah kalau kita yang ngelakuin itu se -se -se -se sesusah apa sih gitu? Atau iya, sempat iya, kepikiran gitu. Ya. Sekarang kita ternyata. Uh, emang lebih sulit dibandingkan, ya kita yang biasa, single kan? atau jalan biasa, orang dewasa doang itu gampang banget kan? Hmm. Nah, kita cuma perlu spare lebih lama aja, tuh, keguna, ya. uh, cuma butuh ya. waktu aja Pelan-pelan nah, gitu, nggak terlalu terburu-buru hmm. Itu aja sih, next time kita bukan jalan-jalan ke tempat lain lagi guys Yang hmm. mungkin bisa jadi lebih rame hmm. <laughs> Perusiapannya lengkap gitu ya. Iya. Oke okay, guys, uh, itu aja sih Pengalaman kita keluar bareng merujang sekarang dia lagi tidur, sayang Gak bisa dia, ya. Tia Coba buka Amang, apa dia? Dia lagi tidur, sayang Itu dia? Nah, Kita jangan ganggu dia tidur, kasih dia tidur dulu ya, soalnya okay. kita mau makan dulu Oke, okay, tutup lagi Sayang, hmm? emangnya semua orang Jepang pas malam tahun baru mereka makan sushi Enggak Biasanya mereka makan apa? apa sushi juga ada ya? Makan sushi hmm. ya? Kayak mewah gitu, ah, mewah. sashimi, sashimi gitu. Hmm. Dan pas tengah malam hmm. mereka makan soba, kursi-kursi soba, mau. Tapi udah, baru. udah nah. ganti hari ya? Iya, tapi kalau tergantung orang biasanya sih rata-rata orang makan soba, ada juga yang makan sashimi, ada juga yang makan sushi. Hmm. Nah, kalau mereka makan sashimi atau sushi itu biasanya harus ada ini kepiting, guys, kepiting nih, mewah. Mekua. Ini juga mahal loh, guys. Terus ada beginian juga. biasa makan makanan mewah sih. Ini apa? Ini unik. Bulu babi. Terus ini kazunoko Kazunoko ini apa? telur ikan ya Telur ikan ini. Ini juga biasanya uh, terkenal banget diburu sama orang pas ini tahun baru. Kan nah, teman, teman sih. Jadi, Enak. Seriusan. baru pertama kali saya sama orang Jepang, orang asing. Soalnya aku nge pilih kayak gini Terus satu lagi yang gak pernah lupa adalah mangguro. Ini mangguro yang kayak gini nih guys Ini cakep banget Manggurongnya Tuh merah banget Merah banget ya Kita pesan banyak Kita pesan banyak ini udah penuh saya. Makan dulu sayang ah. Kita malam tahun baru makannya sushi, kalau kalian makannya apa? Komen di bawah ya. Buat pas tahun barunya... Osechi? Ah, Osechi. Huh? Ada yang namanya Osechi. Jadi besok kita juga bakalan makan Osechi. Kita bakalan bikin videonya juga, guys. Ya beginilah ya, kita keluar sama Medu terus makan-makan. Ya ngerasain begini loh tahun barunya. Di Jepang tuh kayak gini. Nangis ya, ma. Nangis ya? Gimana? Banggung. Banggung. Ah. Tapi masih tidur ya? <SILENCIO> <SILENCIO> sayang, <SILENCIO> ada apa <SILENCIO> awas hati-hati, hmm, dia udah mau minum susu. Mami. Ya. Udah lapar dia. <SILENCIO> <SILENCIO> ya kan, udah <Sampai> lapar dia, ya. <SILENCIO> <SILENCIO> Masih merah guys, baru satu bulanan guys. Gimana sayang? Kamu takut kalau dia nangis? Aku Dewi Tabo nah. Dimarahin sama kamu Itu <lain> istriku guys Dia itu ngikutin apa kata suami guys Dan aku sebagai, sebagai suami Selalu ngikutin apa kata istri <lain> Untuk kita makan hampir selesai nih guys Iya <lain> <kita, lain> Gak tercepet juga sih biasa aja Dia yeah, yang makannya cepet dan banyak yaitu dulu dia guys Semoga bisa menghibur kalian Jangan lupa yang belum like, subscribe Ya lakukan sekarang, kita kasih 3 detik 3, 2, 1, oke okay, Yang belum subscribe, segera Dan jangan lupa di-share ya guys ya, semoga channel ini Makin besar, makin berkembang, makin semangat Kita bikin videonya, yang asik Yang menarik, yang bisa bikin kalian terbawa Suasana Oke, okay, thanks for watching, I'll be smart and Bye-bye